Sebab itu dalam hidup kita ni nombor satu yang paling penting iaitu sucikan hati. Bagi hati kita elok. Jangan bagi hati kita rosak dengan penyakit-penyakit yang batak, mazmumah. Kotak penyakit ni seperti hasad dengki. Hasad cakap Arab, Melayu cakap dengki. Hasad dengki. Apa hasad dengki? Tak boleh tengok orang senang. Sedara Islam dia senang Dia tak boleh tengok, dia duka cita Bila sedara Islam dia tu dapat nekmat Negi ya, tu Kawan tu beli kereta baru Lepas tu kawan kita beli kereta baru Kita gembira Tak duka cita Mat aku dengar kawan-kawan beli kereta baru Alah, hutang Aaaa, ah, degi ya, tu <tuh> Orang dengki ni bodoh lah Cukup bodoh bawa kawan beli kereta baru kita pergi ziarah dia bila beli mat baru boleh bawa kan bapa bayak bayak muka bapa sebelah bapa orang kata kereta ni baguslah saya dengar apa gitulah patu kita jiran dengan dia sebelah rumah kan tu malam tu isteri nak bersalin nak hantar pergi hospital kereta kereta ni bateri bot kan boleh tak minta tolong jiran sebelah Assalamualaikum Tak nak buat abang Lah kak nak salin Bateri bulapak Tak apa, tak apa, tak apa Ambil kertas saya api ha, Tunggu saksa abang Saya tukar baju ha, Tukar baju bapa, bapa. Dia tolong bawa api hospital Betul tak? Ini kita nak cerita atas kampung Alah utang Lama-lama dia tahu tak? Dia tahu Kita pun tahu, dia tahu Kita dengki kat dah Tergamak tapi tak tolong tak digelar pak. jadi pak. Bidi berada di rumah. Ha jadi tak widad bodoh. Ha dia dengki ni kerja bodoh. Tidak Yang ada dengki. Ha di antara lagi tanda dengki bila kawan kena musibah kena bala dia seronok. Mamam, aku dengar jiran hang sebelah tu kereta dia accidentlah padah muka. <laughs> dengki dia tu. Ha yang ni kena bang. Kalau ada benda ni dia tak boleh nak murah muraqabah tak boleh nak musyahadah ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi Allah tak jadikan dua hati dalam satu dada hati ni nak pandang kepada Allah tu nak pandang kepada Allah tu Allah tuang nur dalam hati apaman syarah Allah sadrahu lil Islam fa huwa ala nurim min rabbih kata tuhan Apakah tidak mereka yang um, dilapangkan dada oleh Allah Ta'ala Mereka itu mendapat nur daripada Tuhan Bila Tuhan tuang nur, bercahaya mata hati Hati dia pandang kepada Allah Ta'ala Bila nak tuang nur, hati kena bersih Hati kotor Allah tak tuang nur Macam cawan ni lah. Kalau cawan ni kotor kita nak tuang susu, milu, teh, kopi Takkan kita nak tuang Najih, apatah lagi hati kita yang penuh dengan Najih Najih riak, Najih ujub, Najih hasad, Najih dengki, Najih takabur Maka tak layak hati ini menerima nur daripada Allah Ta'ala Yang kata pandang hati kepada Allah itu dengan nur yang dicampak oleh Allah Kita pandang tetap hati kita kepada Allah Kerja kita sucikan hati